watak berdasarkan weton Neptu 11. Nilai Neptu 11 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Senin Pon, Rabu Wage, Selasa Kliwon, dan Jumat Legi. Orang dengan Neptu ini biasanya memiliki watak berani mati, besar malunya, mudah tersinggung, dan bila memiliki sesuatu sering dijualnya malah kadang-kadang suka mencuri bila dalam keadaan kepepet. Dalam istilah primbon, watak ini disebut berlaku seperti bunga.